Saudara bisa bereksplorasi berdasarkan hasil dari pencapaian atau penemuan mana yang, okay. yang harus kita perbaiki. Yang... Yeah. Saya akan buat. ini kan bisa ditinggal dulu Sama untuk pertanyaan ini di atas. banyak barang Sebagai saya tidak dapat dapat menjelaskan ini berbasis eks. Oke kita buat pertanyaan yang lebih kompleks. PEMBICARA uh -huh. di monitor atau Mereka lama Stop aja Saran dan juga magnitudo, saudara-saudara, ini kalau mempelajari tulisan GPT, nanti juga perlu rajin-rajin membaca dengan kamus. Lear, Amos, Sika. Untuk membaca referensi lain, mungkin anda akan pusing kecobaan. batan dari CPT ini Bagaimana anda membuat pertanyaan yang tepat sehingga akan didapat jawaban yang tepat juga? cheat code untuk membuat essay SI singkat tapi yang jelas ini bisa dicek apakah melakukan plagiasi atau hal-hal lain jadi perlu diganti lagi dengan parafrase atau penggantian kata-kata yang tidak plagiat kemudian nanti diperiksa dengan Turnitin atau plagiarism atau banyak lagi cek apakah ini mencontek atau memang hasil kreativitas anda sendiri ada berapa kata kata benar memang 500 kata. Sinh Minit. kecuali nanti saya pindah ke sudah oh bagus berarti saya harus tanyaan ya I don't know. kita melanjutkan pada pelajaran tentang topik bagian light and vision Jadi kita akan bergeser ke topik lain yang segera ancuan ekofisik.py dsistr dsgsu vision perhatikan sini yang akan kita pelajari ada kan sampai sini lens mirror prisma instrumen optikal serat optik absorpsi snellius potometri intensitas cahaya fenomena atmosfer nah yang berikutnya tentang perambatan cahaya mulai dari interferensi dan seterusnya sampai ke bawah kemudian difraksi sampai rating, normalisasi scattering, quantum property sampai laser, holografi dan optik kolen. Nah kita mulai satu-satu dulu dan propagasi cahaya. nah Ini nilai kecepatan cahaya dan standarnya. Dan bias. Kita masuk di bagian difraksi. Apa yang dimaksud difraksi? adalah pembengkokan atau pembelokan sinar di sekitar rintangan yang kecil atau celah terdiri dari difraksi turnover, fresh nail, celah tunggal, celah kembar celah banyak diri, kita mulai dari celah tunggal Seperti ini gambar difraksi celah tunggal Karena sudutnya sangat kecil, Maka lebar dari terang pusat ke terang orde pertama atau Y Sudah dirumuskan sebagai M lambda kali D D itu jarak dari telah tunggal ke layar Hal ini lebar dari celah itu. lambda adalah panjang gelombang cahaya yang dilewatkan Spaceman Saudara-saudara pada alamat ini bisa mengisi angka-angka yang muncul di misalnya kita coba mikrometer, 1 mikrometer, 1 x 10 min 6 panjang gelombang, kita mulai kanan x 500 mm korde pertama, jarak dari celah ke layar, misalnya 10 cm. dulu misalnya kalau jaraknya adalah 1 cm sudah 5,3 derajat kalau ini 1 cm makin lebar kalau ini 2 cm semakin lebar kalau ini cm 5 derajat kalau ini 5 nah, oh, jadi ini berhubungan dengan sudut deviasi adalah jarak celah terang pusat menuju terang orde 1 terang pusat menuju terang orde 2 mengadakan, lalu terbentuk lebih terang, yang berpola, pola lain nah bilang Kalau lebar celahnya ini jadi sempit, kalau ini sempit kurang pesat pun belum. um seperti contoh coba mau eksplor ras ini makin lebar, single slip. kalau ini satu setengah 46 kalau ini menjadi 2 kalau menjadi 3 lagi kecil lagi Cara sama yang berbeda min 2,25% kalau small tingkatan sudut kecil ini pembuktian secara tematik ada hubungannya dengan ayunan sederhana atau bandul sederhana juga ada eh, kekuatan permukaan lensa karena kita berhubungan. Hmm. Tidak kesalahan, ada kesalahannya sebesar 14 hmm. Permukaan lensa yang berbentuk spheris atau atau pamanawang pati dan panggap oh, mensahnya hampir 90 setimeter mensah tipis sering disebut seperti telah kembar Yong analisis sama nih dan di sini polanya juga Yang di sini bisa satu, sini, nah, ini, ini, ini, oh sama saja ini, ini, ini, ini, ini, ini, difraksi, Keren, banyak nah itu dia perbedaannya semakin banyak berarti intensitasnya juga It's so, so, so fun I how many sleep How many of this thing. ya nah, ada umumnya dengan radio dan umumnya dengan kalkul kriteria rally nah ini dia yang disebut dengan resolusi kalau telah bal dicoba. jauh Snelius this meeting.